Saat ini ramai pemberitaan mengenai kecelakaan tunggal yang menewaskan artis Vanessa Angel dan Febri Andriansyah. Mereka menghembuskan nafas terakhirnya di kilometer 672+300 Jalan Tol Jombang, Jawa Timur, sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat, Kamis 4 November. Jenazah mereka berdua langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk keperluan autopsi. Menurut keterangan polisi, keduanya mengalami kecelakaan saat menumpang mobil Mitsubishi Pajero nomor polisi B1264 BJU dari arah Jakarta, tujuan Surabaya yang dikemudikan oleh asistennya Tubagus Muhammad Jodi Pramasetia. Di dalam mobil itu juga ditumpangi Galaskai Kai Adriansyah, Putra Vanessa yang masih berusia 1 tahun 7 bulan, serta asisten rumah tangga Siska Lorenza. Polisi menyebut insiden itu sebagai kecelakaan tunggal yang diduga akibat pengemudi kelelahan atau mengantuk. Kondisi pengemudi, putra Vanessa dan asisten rumah tangganya diinformasikan selamat hanya mengalami luka ringan. Polisi menyatakan akan memeriksa pengemudi itu Bagus Muhammad Jody Pramasekia. Asisten Vanessa Angel itu bisa menjadi tersangka karna akibat kelalaiannya menyebabkan kecelakaan yang menewaskan dua orang. Hmm. Kalau dilihat dari kondisi kendaraan kerusakan kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km/jam. Tetapi dari hasil pantasan penyelidikan nanti kita akan bergegas sama dengan jalan tol akan kita lihat Pergerakan kendaraan dari barat itu kan akan kita ketahui kesempatannya berapa. Hingga pada saat terjadi e, kelahan, mengantuk, mengantar ke sebelah kiri, berapa titik umur yang ada. Kita tadi hanya memperkirakan dari hasil kerusak apa, kerusakan kendaraan kesempatan kendaraan adalah di atas 100 kilometer per jam. Nantinya Vanessa setelah proses ini semua hari ini akan kita berangkatkan ke Jakarta hari ini. Ya, setelah selesai prosesnya ya. Insyaallah besok dimakamin di Jakarta. Ya, masih. Sementara jenazah Vanessa Angel dan suaminya, rencananya usai dilakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara, Surabaya akan dibawa melalui jalur darat untuk dikebumikan di Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, kantor berita antara mengatakan